Ya, ini saya baru kedatangan paket cover spion. Oh, my God. cover spion untuk kalian, kanan kiri. Nah, ini yang nanti saya akan pasangkan untuk cover spion saya. Hello, welcome back to my channel. Saya hari ini kedatangan paket, yaitu ini cover untuk spion. Spion, kali ya, biar makin cakep. Selamat datang bagi yang baru pertama kali nonton video saya, atau YouTube saya, channel saya. Ya, saya hari ini akan memasang uh, cover spion karbon semoga menambah keren penampilan mobil saya selamat menyaksikan oke saya akan pertama membersihkan spion saya kemarin kena hujan jadi kotor sekali karena memang sebelum menempel itu kita harus membersihkan dulu spionnya jadi waktu ditempel dalam keadaan bersih tadi posisi saat ini mobilnya sedang saya hidupkan Oke, dan ya, bersih. Kita akan levelkan. Ini dia covernya. Ini covernya dari karbon, ini benar-benar asli. Karbon bukan stiker ya. Terus, sudah ada double 3M ya. Double tipnya ada. Nanti kita akan pasangkan di sini. Kita akan lihat hasilnya. Kira-kira sekece apa sih ini? Saya tidak cat merah karena emang si saya kurang suka di cat merah nih. Oke, selamat menyajikan. Oke, ini penampakannya setelah dipasang eh, karbonnya keren. Dan ini di karbonnya sekali. Oke, sekarang kita akan pasang yang satunya. Dan semakin keren untuk saya oke untuk bagian sebelahnya juga sama kita bersihkan supaya cover uh, spionnya melekat dengan sempurna. kita bersihkan nah kalau sekiranya sudah bersih seperti ini, kita akan tempelkan covernya. Siap, cakep. Oke, selamat menyaksikan. Oke, saat menempelkan juga harus hati-hati, teman-teman. Karena ini kan harus sesuai dengan cover yang depan ini ya. Jadi, tidak bisa sembarangan kalau sudah nempel, itu aduh, susah banget dilepas. lepas. Nah, ini benar-benar dipasang cover yang disini. Sekiranya udah cocok, udah pas, baru kita lupa semuanya. Oke, okay. oke okay, ini dia penampakannya. Semakin menambah pesan, kalian punya dapat. Kalau misalnya bosan, dia dicek warna merah. Ini karbon ini, meskipun tidak terlihat ya di mobil saya warna hitam, tapi yakinlah uh, jika ditambah aksesoris ini, mobil kalian semakin keren gitu. Jadi juga akan melindungi uh, spion dari benturan-benturan di saat kita nggak sengaja membuka spion ataupun yang lainnya. Untuk link deskripsi pembelian, untuk link pembelian akan saya berikan di deskripsi ya teman-teman mungkin jika ada yang ingin membeli silahkan ini harganya murah sekali 149.000 nah, nanti kalian bisa lihat di ding, dip, dip, dip, dip. Ini itu detail-detailnya ini ini bukan stiker sih ya oke okay, itu uh, video singkat saya di sore hari ini pemasangan Cover spion pada mobil kalian yang tadi kalian sudah lihat bagaimana hasilnya sangat bagus sekali menambah kesan elegannya Sebenarnya saya pengen warna saya cat warna merah gitu ya tapi sebenarnya saya kurang suka dengan warna-warna uh, Itu katanya norak ya jadi saya membeli warna uh, karbon saja dan saya lihat karbonnya juga bagus mengkilat glossy ya Jadi bagi teman-teman yang ingin memasang uh, cover spion kalian ini rekomendasi banget banget bagus sekali menambah kesan mewah pada mobil kalian di mobil kalian Oke okay, itu aja video singkat dari saya jangan lupa untuk like comment and subscribe di pojok kanan bawah jika kalian berkenan dengan channel saya ini dengan konten-konten saya saya tidak memaksa teman-teman untuk -teman subscribe tapi kalau bisa mohon dukungannya untuk subscribe di pojok kanan bawah tombol merah Oke, okay, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Bye-bye.